Ayo berdoa bersama. Amin. Hello hello Amin. Hello how are you? Hello hello I am fine. Okay, okay. Now, our topic today is vocabulary. Jadi vocabulary ada yang nggak ada vocabulary? Oke, vocabulary itu artinya kosakata. Gimana? Jadi kita akan belajar tentang kata-kata dalam bahasa Inggris Nah start from drawing something Jadi dimulai dari menggambar sesuatu I will give you example But I draw yesterday Jadi kemarin uh, sama teman-teman bahas ini Jadi kita gambar terserah apapun itu terserah gambar apa babnya adanya gunung oh gambar gunung nanti ada sawahnya nanti ada tadi jalannya nanti nah. bisa ya sekarang fokus sama gambar dulu terserah apa pun di sini di kota di kertas nantinya di buah kan oh, ya. ya, apa, -apa. Oh, apa ini apa nah, ya oh, yang kosong aja di kertas nanti kalau Nah, Ini ya. Dari gambar itu apa? Terserah, Wes. Hanya satu ya? Hanya satu. kursi ya. ah, ah, awan, enggak Namanya apa Iya, Apa Ya, sini di mana Selesai. Hmm. Eh, bukan do itu ini nah kita yuk nah ini nah ini cari di sini yuk nah, nah, apa, -apa. Nah, ini abang karena sini saya bebas kok ada deh cari apa Naris? tas itu bag bag. bag bag b a g iya sekarang sudah saya ke di sekarang dibaca Bisa, Bisa, uh. bag tas car mobil laini rainbow, rainbow. rainbow. rainbow cloud mm. awan gitu ayo so, naris rumah house uh, house rumah uh, flower house love cinta next ayo ayo rumah house boneka bird bird yeah. next boneka doll bunga rose leaf daun kalau rose itu mawar kalau bunga Buna, flower, flower. Nah, sekarang sabit, ya dikumpulin oh. hmm. bunga tuh -huh. oke okay, good balik, yuk, ber, ber, eh, eh, eh. dong, nanti, <tuk> sip, sip, ber, <tuk> How about pelangi? Ini Ini hmm. ini. yang Mingo, yang, yang Mingo, <laughs> hmm. Ini ya? ya. Nah. Aduh, Dudu Karena uduh, ia karena sakit, anak tak lagi